Baik teman-teman, bagi kalian yang menggunakan web service apabila masih belum bisa connect ke servernya, maka silakan tambahkan plugin kodova whitelist seperti ini, ya, npm kodova plugin whitelist at latest, lalu anda build ulang android project anda dan coba dicoba kembali ya di emulator atau ataupun di device anda. Nah sekarang kita akan masuk ke materi plugin kamera, oke? Okay. Jadi kita akan menambahkan atau mengganti di bagian product form ya untuk bagian add product ya kita akan ganti dengan inputan dari kamera kamera kalau sebelumnya inputannya berupa URL sekarang kita ganti dengan inputan yang berasal dari kamera agar sederhananya kita akan mengirimkan gambar tersebut dalam bentuk raw file raw string ya jadi bentuknya base 64 string ya kemudian ditangkap lewat server, dan servernya akan mengkonversi raw base64 ini menjadi file jpeg dan disimpan ke folder image, dan uh, yang kemudian yang kita lakukan adalah mengupdate tabel produk atau meng produk dengan URL yang benar, ya nah, pertama-tama kita masuk ke Node.js command prompt kita tambahkan library kamera. jadi Uh, kita tambahkan ionic kordova plug-in uh, add kordova plug-in seperti ini oke okay. oke okay, sebentar Oke, okay. nah, kalau kalau sudah terlanjur punya kapasitor, kita pakai cara yang kedua ya. Jadi ini errornya di sana. Jadi NPM i Cordova pelakin kamera. Oke okay, ya, kita coba dulu. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Jika nanti ada error lagi ya pada saat ionic blue, uh, build, ya ketika kita build ionic maka kita perlu tambahkan npm install ionic native, oke okay, setelah ini selesai kita tambahkan npm install ionic, ionic native camera juga ya, kita lihat oh, oke okay, saya lupa, di underscore project projectnya ditutup saja, di exit, ya nanti kita lakukan build ulang dan uh, dengan build ulang tentu saja kita menggunakan uh, Project terus studio yang baru. Oke, okay, kemudian kita jalankan npm install add ionic uh, native main kamera. Oke, okay. plugin kamera ini sebenarnya adalah library yang dipakai untuk mengakses um, apa namanya, fungsi-fungsi yang ada di kamera smartphone. Sedangkan Ionic Native kamera ini untuk mengakses hardwarenya, punya library untuk mengakses hardware yang ada di kamera smartphone anda, ya ditunggu sebentar hingga selesai. Oke, okay. um, kemudian pakainya bagaimana? Ya, di pertama-tama kita import dulu di app modul uh, ts. Jadi kita buka app modul ts. Ini ya, kita import kamera, uh, import kamera dari ionic native kamera. Oke, okay. uh, di bagian import kelupaan slash NKX Oke okay. Jadi teman-teman untuk um, Kameranya Jangan lupa untuk dituliskan di depan ya. Jadi yang saya maksud adalah Di bagian providers Kameranya diletakkan di depan Barulah selanjutnya adalah provider-provider uh, Yang Anda pernah bikin ya Termasuk product service Jadi kameranya terlihat di depan Nah Selanjutnya adalah di bagian Product form component ya anda masih ingat anda punya sebuah uh, edit text ya text box nah kita akan adjust itu jadi kita buka produk form komponen html di bagian produk url ya ini fotonya ya kan Dan ini kita adjust dengan ini ya saya copykan dulu eh uh, control v ya jadi ada dua hal di sini yang pertama adalah ada ion image ya ion image ini kayak image biasa ya yang source-nya diambil dari uh, string interpolation dengan variabel produk URL yang kita belum buat. Kemudian ada sebuah tombol dengan event binding klik untuk memanggil fungsi ambil foto. Oke, okay. kemudian um, di bagian product form komponennya, product form komponennya, oke, okay. di sini kita import kamera dan kamera options. Oke, kita import kamera. Kamera options, oke okay, sebentar. From dari ini kenapa tidak otomatis? Bentar ya saya import ulang kamera. Oke okay, kamera NGX slash NGX dan kita tambahkan manual kamera option di sini. Oke, okay, nah kemudian di bagian konstruktor ya Si produk komponen TS kita sudah punya produk service, kita tambahkan untuk yang kameranya koma, public, kamera, kamera ya, sehingga kita bisa akses objek kameranya ini untuk mengakses beberapa fungsi di dalamnya. Oke, kemudian kita buat variable options ya, mungkin di sini ya, kita buat variable options yang tipenya adalah merah options, dia sebenarnya berupa objek ya objek tanpa nama kelas begitu ya objek-objeknya javascript dan ada berbagai macam opsi konfigurasi ya Kualitasnya nya 0-100 ya In, uh, terutama ini gambar jpeg akan ngaruh ya oke okay, kemudian uh, the default is 50 ya tapi quality the base nya adalah 100 Terutama untuk gambar JPEG. Uh, destination type ini um, menggunakan data URL. ya Kemudian encoding type-nya adalah JPEG. Media type-nya adalah kita pilih picture, ada alternatif lain, ada photo library, ada save photo album, dan setups -nya. Kemudian source type-nya tentu saja kita pilih kamera. Uh, ya Sebenarnya source-nya bisa Anda pilih dari photo library, kamera, atau save photo album. Save to photo album kita set jadi true sehingga gambar yang kita tangkap disimpan ke dalam foto album. Oke, okay, nah itu konfigurasi untuk kamera kita. selanjutnya adalah uh, fungsi ambil foto yang sudah dibayangkan dengan tombol ambil foto. Kita buat juga di sini ambil foto. Um, isi programnya adalah sebagai berikut, ya pertama adalah um, dari objek kamera kita panggil fungsi get picture dan ada satu parameter yakni parameter opsi apa yang ingin di uh, embed ke sini kemudian dilanjutkan dengan dan nah dan ini apa jadi dan ini seperti feedback function jadi fungsi yang dipanggil jika pengambilan gambar error ataupun sukses jadi, teman-teman, ketika kita memanggil get picture, maka programnya akan stop sampai sini, ya, di-pause begitu, ya. Kemudian, eh, yang yang muncul di layar adalah kamera Anda, kamera posisi viewfinder Anda, dan siap untuk jepret. Nah, setelah dijepret, Anda oke okay dengan hasil jepretannya, maka feedback ini akan dijalankan. Ya, Kita kembali ke aplikasi kita, dan ada dua feedback, either sukses ataupun fail. Kalau fail ada satu parameter error tampilkan errornya kalau mau pakai alert ya. Dan lagi ini notasi row function ya jangan bingung. Ini adalah kalau sukses ya image data merupakan satu satu satunya parameter yang dikirimkan kembali dari si kamera get picture ini. Kemudian um, dari situ dari image data ini kita bisa mengambil row image-nya berupa base 64, ya. Jadi menggunakan um, informasi memtabnya untuk mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah gambar image jpeg dengan base64. Base64 itu merupakan cara untuk merepresentasikan sebuah gambar dalam biner ya seperti itu dalam bentuk string biner. Dan tentu saja nanti di server ada uh, proses sebaliknya yakni mengkonversi data dari string biner base64 balik lagi menjadi jpeg file jpeg. Oke, okay, kita punya produk URL yang kita bindkan juga ya ke ini ya, ke mana? View ya, produk URL ini ke view dan um, bis 64 image nya ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman uh, kita tes dulu ya, kita apakah kameranya beneran berjalan ya, dan uh, langkah-langkahnya sama kayak sebelumnya ya, pertama-tama kita delete dulu prod, uh, folder Androidnya, kita hapus, yes, oke, okay. selanjutnya kita lakukan build ionic, ya, sebentar, kita selesai, oke, okay, sip, nah kita lakukan ionic build, Kemudian dilanjutkan dengan NPX cap at Android lalu NPX cap open Android dan Anda sudah hafal langkah-langkahnya ya yes, langkah-langkah di sebelum, sebelumnya yakni pastikan Gradle sukses kemudian kita tes ke emulator. Nah, ternyata pada saat kita build muncul error seperti ini ya. Jadi seperti yang dikatakan slide sebelumnya jika muncul error maka perlu menginstal dependensi yang uh, sudah disiapkan ya. Jadi Anda perlu menambahkan de dependensi ini NPM misal Ionic ionic Core 5.1.0 diinstal dulu dependensinya baru baru barulah kita bisa melakukan Ionic build. Setelah sukses install, jalankan kembali Ionic build Anda ya sampai sukses build-nya. Oke, sukses. Kemudian langkah selanjutnya adalah uh, membuat Android Studio project, Npx cap at Android, kemudian diikuti dengan menjalankan Npx cap open Android untuk membuka project Android tersebut ya seperti ini. Oke baik, setelah sukses maka jangan lupa anda perlu menambahkan uh, uses permissions untuk internet Access sekaligus Android Uses clear text traffic through ya seperti ini lalu um, kita akan tes menggunakan emulator oke kita play dulu kemudian kita build menggunakan Android Studio project kita oke setelah anda lakukan build dan mengikuti langkah-langkah sebelumnya uh, maka akan anda akan mendapatkan uh, seperti ini form seperti ini jadi ini saya sudah melakukan foto barusan ya. Saya akan ulangi lagi. Jadi dengan menekan tombol foto di sini, maka kita bisa mengakses um, apa ya? Simulasi ya kurang lebih. Simulasi yang ada di dalam emulator ya. Tentu saja emulator tidak bisa melakukan penjabaran foto. Jadi ini diberikan semacam simulasi. Anda bisa bergerak menggunakan Alt tahan, kemudian WASD. Kemudian Anda bisa uh, Bergerak, ya, bergerak ke ruangan-ruangan. Lalu, Anda bisa menekan tom, e, tombol jepret kamera di situ untuk melakukan pengambilan gambar. Ya, tekan tombol jepret kamera, kemudian Anda e, centang. Nah, seperti itu. Setelah dicentang, maka aplikasi kamera akan e, tertutup close, kemudian gambar tadi akan dilempar balik ke e, aplikasi Anda dan ditangkap di dalam ini ya produk URL dan produk URL kita sudah bind dengan image source hingga nampil di layar oke okay. dan apabila um, terjadi error pada saat run di Android Studio seperti yang ada di sini nah um, anda bisa ganti um, an, menggunakan content file provider yang bukan versi 4 dan anda perlu men menjalankan ini ya menjalankan perintah ini kalau error ya teman teman ya dan seterusnya, dari Anda ikuti dua slide ini apabila terjadi error pada saat uh, build project menggunakan kamera. Oke, okay. nah ini ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita lakukan penyesuaian di server. Kalau uh, sebelumnya di uh, add produk PHP kita di server, maka kalau Anda lihat insert into produknya menggunakan URL berupa string. Oke, okay. URL yang berupa string. Dan... <tuh> uh, kita, kita update dengan kode berikut ya, jadi ini uh, sebenarnya sama dengan pro pro pro program sebelumnya, cuma bedanya ini pakai prepare statement yang terpenting adalah bagian sebentar ini ya yang penting adalah uh, pada bagian ini url nya dibuang dulu teman -teman, ya. url nya dibuang dulu jadi yang diinsert itu adalah name, price, discount, dan description, ya, jadi kita buka lagi, prod, add product PHP, jadi di bagian ini kita buang dulu URL jadi ini dihapus dan ini dihapus juga karena URL kita bukan bentuknya path, ya, bukan menggunakan placeholder, Lalu, melainkan URL kita bentuknya base64 nah, untuk memproses base64, programnya adalah ini, ya, uh, penyesuaian di servernya, jadi kita Uh, copy, atau sebentar saya cek dulu ya, Anda boleh pakai yang di slide atau Anda, jalan lanjutkan punya Anda sendiri saya akan copy ini, kemudian saya kopas di dalam bagian yang mengindikasikan bahwa query saya insert intunya sukses di query insert itu yang sukses ini uh, maka kita perlu lakukan adjustment ya jadi bagian ini adalah dollar C insert ID. Oke. Okay. Uh, apa itu insert ID? Ya, Insert ID adalah ID auto-increment dari produk. Kita harus mendapatkan itu. Agar kita bisa mengupdate ya, ceritanya. Kita mengupdate URL ini. Um, dengan gamb file gambar jpeg yang uh, akan kita buat sebentar lagi. Dan... ING kita peroleh dari URL, ya, dari string replace. Pertama-tama untuk mendapatkan uh, base64 rownya string binary mentah, ya, Anda buang strip dulu di depan ini, uh, type uh, mempep dibuang, di-replace menjadi string kosongan, kemudian, uh, ya, ini ada bug sedikit, jadi harus nambahin spasi kosong, begitu ya, kemudian di depan, Kemudian untuk mengkonvert sangat mudah sekali Anda bisa gunakan perintah PHP base64 decode, dollar image base64 decode. Kemudian create filenya adalah seperti ini, file put contents. Nah, ini adalah folder image Anda. Kebetulan folder saya di server itu uh, image ya. Kita coba buka lagi, bayar make sure aja di AMP kita punya image, ya, masih ada satu gambar di sini. Jadi di sini kita ganti image, nah, ini Anda ngikutin aja sesuaikan dengan kondisi server kalian. Kemudian ID-nya, jadi nanti gambar yang tangkap itu menggunakan URL image slash ID, ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian um, isi dari filenya kita menggunakan dollar data yang hasil konversi dari base64 base di code ini kemudian kita siapkan url dan tentu saja yang anda lakukan adalah mengupdate ya mengupdate produk set url where id sama dengan tanda tanya dan kita menggunakan prepare statement ini saya ganti C dulu oke okay. prepare statement ya prepare sql dan string integer string untuk url nya integer untuk id nya kemudian kita execute sisanya sama Oke, okay, simpan dulu, kemudian sebelum di test beneran saya coba panggil aja produk PHP begini ya oke, okay, kita cek dulu name, price, discount, description bla bla bla, undefined variable url, online 11 11 url uh, tidak dikenali, sebentar ya, ya ya jadi jadi uh, Add produk ini membutuhkan post ya, membutuhkan post yang berisi macam-macam tadi. Selama tidak ada error yang aneh-aneh ya, yang tidak ngarah ke variabel, tadi aman. Sehingga kita bisa coba testing ke aplikasi kita. Nah, teman-teman, sekarang eh, tidak perlu melakukan build ulang ya, harusnya harusnya ndak ada perubahan ya, harusnya kita bisa langsung mengirimkan data ini ke server, oke? Okay. Isikan dulu produk name-nya, misalkan bla bla bla, kemudian produk price-nya, kemudian fotonya biarin ini diskon, kemudian kita simpan. Tambah data sukses, apakah betul sukses? Mari kita lihat di localhost, kita klik browse. Nah, ini oke, okay, masih error ya, jadi URL-nya masih. Belum terlihat, teman-teman, ya, di sini. Tetapi, gambarnya masuk, ya, sukses. Berarti ada error di bagian uh, update produk. ya. Mari kita cek bersama-sama. Oke, okay. bagian yang error adalah bagian ini, ya. Jadi, dollar chain adalah connection-nya. Jadi, connection-nya menghasilkan suatu objek, begitu, ya. Kita sebut saja run. Maka, selanjutnya, Uh, untuk bind param dan execute menggunakan objek run ini oke okay. nah kita coba testing lagi uh, tinggal tekan simpan saja oke okay. tambah data sukses kemudian kita balik ke server kita lihat di brosnya saya melakukan beberapa entry tadi nah ini uh, berhasil sukses 13.jpg nah kalau Anda buka di image, maka akan ada muncul 13 jpeg gambar yang sama dengan gambar yang ini oke okay. Dengan demikian kita sudah bisa membuat kamera plugin berjalan di server, di aplikasi kita, dan image-nya berhasil disimpan di server. Oke, okay? hanya saja nanti pada saat produk list-nya, harus hati-hati ketika meng image tersebut, karena kita tidak menggunakan placeholder, lagi ya, menggunakan gambarnya diambil dari server kita sendiri. Oke, okay, selamat mencoba. Terima kasih sudah. You know